Kepada saudari-saudaraku umat kristiani di Indonesia, dimanapun Anda berada, saya, Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Semoga semangat Natal sungguh-sungguh memperbarui hidup kita, sehingga kita sebagai umat kristiani bertumbuh di dalam semangat cinta tanah air, semakin bertumbuh di dalam watak kepedulian. Semoga dengan demikian, kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada saudari-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Semoga tahun yang penuh tantangan ini membuat kita Terdorong untuk semakin bersatu, berjalan bersama-sama, demi Tuhan dan tanah air. Terima kasih.